Halo guys Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Bersama saya di Mister Bunga Spot guys. Ini kita Sudah ada di lokasi Baru tadi pagi Pukul 9 Saya melihat Target yang sangat besar turun apa buat mencari air oke okay. kita cek dulu oke okay. ini lokasinya guys ini salah satunya tapi yang, yang ini belum sempat buat apa minum atau buat rendam Nah, yang sebelah sini Baru tadi bagi dipakai Nah Oke okay. Ini tadi bagi Baru sekali Kas turunnya <tuh> Ini airnya sudah menjadi keruh. Ini bekas turunnya, oke guys. Semoga besok atau lusa bisa kembali ke sini. Kita cek lagi, oke guys. Lanjut lagi karena jarak sampah yang tadi kurang lebih sekitar 50-100 sampai meter nah, ada ada empat titik jadi yang di sana tadi ada dua nah, terus yang ini ada satu tapi yang Jaraknya yang sangat berdekatan yang tadi ada di sana, terus sama yang ini. ini. Ini, jaraknya kurang lebih 50 meter terus sama yang tadi ada di sana itu kurang lebih 100 meter jadi ada 4 titik yang dua ada di sana dua lagi ada di sini oke okay guys